Sahabat Nada salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di episode kali ini. Kita akan berbicara soal ciri-ciri. Ya, apa maksudnya dengan ciri-ciri? Ternyata orang sukses itu ada ciri-cirinya. Ya, nah kita di sini akan belajar tentang tiga ciri-ciri orang yang bakal sukses seumur hidup.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 Nah, bicara soal ciri-ciri tentu Anda sekarang ngecek ya apakah saya punya ciri-ciri seperti ini enggak ya kira-kira. Nah, jadi kalau Anda hari ini yang sudah nonton channel ini atau Anda sudah tonton ratusan video saya sebelumnya, Anda juga pasti perhatikan saya di video saya ini pun punya ciri-ciri. Apa yo, coba Anda bisa nebak ciri-ciri khas video channel SB30 ini ciri-cirinya seperti apa? Ya, coba Anda bisa sebutkan di kolom komen ya. Nah, sebetulnya ciri-ciri yang ada di video SP30 ini Anda pasti bisa ketebak. Karena channel SP30 ini adalah channel yang sangat positif, channel yang membangun, channel yang mengedukasi yang mungkin Anda tidak dapatkan di media manapun. Ya, khususnya di Indonesia. Nah, oleh sebab itu orang sukses itu punya ciri-cirinya. Nah, jadi salah satu ciri yang harus dimiliki orang sukses adalah orangnya satu harus ulet. Ya, ulet Mungkin anda sudah tidak asing dengan kata ulet. Anda sudah sering dengar juga dari orang tua anda. Anda, anda juga sering dengar dari guru anda mungkin. Atau anda juga sering dengar dari baca dengar dari video-video orang-orang sukses, atau baca kisah-kisah orang sukses. Ulet itu pasti bagian dari mereka. Kata-kata ini memang cuma 4 huruf. U, L, E, D. Tetapi tidak mudah dilakukan. Ulet ini sudah merupakan hukumnya wajib kalau anda ingin sukses. Kenapa? Tidak ada orang sukses itu yang tidak gitu, titik. Jadi jangan dipertanyakan lagi. Anda mau perhatikan orang yang sukses di dunia politik, orang yang sukses di dunia olahraga, orang yang sukses di dunia bisnis, orang yang sukses membangun kerajaan, orang yang sukses membangun dinasti mungkin dari zaman dahulu, atau orang yang sukses membangun sebuah apa emporium mungkin, apapun itu, mereka pasti punya ciri-ciri orang yang ya. Ini, ini sudah tidak usah ditawar. Nah, sekarang kalau Anda yang sudah nonton channel ini, Anda pasti punya satu harapan. Saya suatu hari mau jadi orang ulet. Baik. Pertanyaan saya kalau Anda mau jadi orang yang ulet, ulet seperti apa? Ya, tidak menyerah seperti apa? Konsisten seperti apa? Nah, itu harus Anda tonjolkan. Jangan menjadi orang yang uh, suka bergonta-ganti bidang gitu. Ya, ini enggak berhasil ganti bidang ini. Ini enggak berhasil ganti bidang ini. Kapan Anda jadi pakarnya? Ya, anda tonton video saya hukum 10.000 jam. Orang kalau enggak melakukan 10.000 jam gimana dia bisa jadi pakar? Gimana dia bisa jadi expert? Ya, tidak pernah menyerah gitu. Saya sendiri di dunia bisnis 20 tahun. Dan saya menggeliti satu bisnis baru saya sukses membangun perusahaan yang lain. Ya kan Anda bisa lihat di channel saya candaputanegara.co.id. Ya, dari satu perusahaan yang saya bangun sampai sekarang saya punya enam perusahaan. Itu bukan berarti saya bangunnya itu dari kemarin sore. Ya kan? Nah, saya mulai bekerja dari usia 12 tahun. Saya mulai belajar mencari uang. Teman-teman saya, seusia saya, waktu saya masih 17 tahun, mereka masih suka main game, hobi main futsal. Saya sudah mencari uang. Saya sudah membangun bisnis. Jadi eh, saya kalau dikatakan lebih ulet, jelas saya lebih ulet dari mereka. Ya kan? Nah Saya yakin. Bagi anda yang suka nonton channel ini, saya jangan ingin berpesan. Anda ingin jadi apapun terserah. Tapi pesan saya cuma satu, ulet lah. Karena ulet itu sudah syarat paling utama. Jadi jangan ditawar. Kalau anda nggak punya ciri-ciri ulet, forget it. Anda nggak bisa menjadi orang sukses. Itu definisi dari saya. Nah, jadi yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ini adalah ciri-ciri kalau anda mau sukses selama lamanya Nah, kenapa saya bicara soal adaptasi? Anda pasti dengar satu kasus dulu handphone yang sangat populer di era tahun 90-an, 2000 sampai tahun 2010 akhir, yaitu merek Nokia. Nah, Anda tahu Nokia ini sudah merajai dunia handphone itu sudah puluhan tahun. Tetapi dalam sekejap Nokia tiba-tiba tumbang oleh kehadiran BlackBerry. Nah, BlackBerry pun sudah merajai dunia smartphone yang sangat keren. Tapi umur dari BlackBerry juga tidak lama, dan akhirnya sekarang dihantam sama Android, yang mana sekarang satu sistem yang bisa digunakan oleh semua smartphone. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kuncinya cuma satu: setiap merek yang besar apapun, kalau Anda ingin sukses selama-lamanya, Anda harus siap selalu dengan adaptasi. Kalau Anda tidak pernah melakukan adaptasi, Anda akan digilas oleh perubahan, karena sekarang dunia itu selalu berubah setiap saat. Kalau hari ini anda ingin sukses di dunia bisnis, bisnis anda itu bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, anda selantiasa adaptasi. Kalau anda tidak bisa melakukan adaptasi dengan perubahan pasar, niscaya bisnis anda akan tumbang. Metode anda yang terbukti sukses di era anda belum tentu terbukti sukses 20 tahun lagi. Jadi anda harus belajar adaptasi. Makanya CEO Nokia berkata, saya tidak tahu kenapa kami kalah. Itu kata-kata yang sangat terkenal dari beliau. Ya, tapi tiba-tiba kami tumbang, kami hilang dari pasar. Kenapa? Karena dia tidak adaptasi. That's it. Itu poin kedua. Jadi itu ciri-ciri khas yang kedua. Nah, ciri-ciri khas yang ketiga ini kunci yang paling penting. Teruslah belajar. Jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Saya hari ini uh, pun masih belajar, sahabat entrepreneur. Dan apa yang saya ajarkan, apa yang saya pelajari, saya bagikan di channel sb 30 Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi anda. Belajar dalam hal apapun. Saya pun dulu tidak mengerti teknologi. Saya pun belajar dari orang yang paham teknologi. Saya pun dulu tidak mengerti uh, apa itu namanya youtube. Ya kan? Saya pun sekarang belajar menjadi youtuber. Wah, semua harus belajar. Kalau anda ingin sukses selama-lamanya, anda harus selalu adaptasi dan anda harus selalu belajar. Never stop learning dan banyak orang belajar berhentinya kapan? Setelah dia tamat sekolah, saya tamat SMP, saya tamat SMA, saya tamat kuliah, saya udah berhenti belajar. Wrong, salah besar. Anda harus terus belajar seumur hidup. Kalau Anda senantiasa seumur hidup Anda terus belajar, trust me, ya kan? Trust me, Anda akan menjadi orang yang sukses selama lamanya. Ya, jadi demikian pesan saya kali ini berangkat dari pengalaman pribadi saya, dari beberapa studi kasus. Semoga Anda juga terinspirasi. Dari channel ini dan membuat anda terus mau belajar supaya karena channel ini didirikan juga salah satunya tujuannya untuk memberikan semangat supaya bangsa Indonesia yang menjadi bangsa yang besar dalam dunia entrepreneur bisa satu persen penduduk Indonesia menjadi entrepreneur dan senantiasa harus punya wawasan untuk mau belajar menjadi lebih baik ya saya percaya channel ini bukan channel terbaik tapi saya percaya kami selalu berusaha menjadi yang terbaik ya tonton terus channel SP30 jangan lupa klik like. Komen yang terbaik, jangan lupa subscribe. Dan ada dua video yang terbaik di sini, silahkan tonton dan jangan lupa di sebelah kanan bawah. Ada lonceng, silahkan ditekan, notifikasi terbaru. Pasti hadir di layar smartphone Anda. Sukses untuk Anda, sahabat entrepreneur. Salam hebat luar biasa.